Dengan kejadian ditolaknya Ustadz Khalid dan baru-baru ini terjadi hujan es. Apakah merupakan tanda akhir zaman? Islam datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing. Nah, apakah benar hal tersebut? apa-apa ini pertanyaan yang bagus ya, karena dia mungkin. Ada ucapan macam-macam dia ingin tahu. Khair. Pertanyaan yang bagus ya. Lalu bagaimana kasih sikap kita menghadapi fitnah akhir zaman? Jemaah. Kita udah bahas nih. Kita pernah bahas pada waktu itu di Masjid Nida'ul Fitrah. Bagaimana kita menyikapi informasi-informasi dari Rasulullah SAW tentang akhir zaman. Akan terjadi seperti ini. Akan terjadi seperti ini. tugas kita itu bukan nyocok-nyocokkan. Oh koyo'i wis muncul ini Kita jangan jadi peramal akhirnya Kita mencocok-cocok Ternyata jadi orang yang mencocok-cocokkan kejadian ini sudah ada dari zaman dulu Ternyata tidak terjadi kiamat Oh belum ternyata Nanti lagi Nanti akan ada, ada yang mengatakan Lah ini Dajjal sudah lahir ini Sudah lahir dan ada anak yang bisa ngomong macam-macam Ya Allah Tugas kita itu beramal Menghadapi akhir zaman Makanya ketika ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Mata sa'a ah. Wahai Rasulullah SAW Kapan kiamat terjadi? Apa Nabi jawab? Nabi balik bertanya Wa ah? Apa yang kau siapkan untuk kiamat? Yang dipertanyakan oleh kita itu Apa persiapan kita untuk menghadapi kiamat Nggak perlu mencocok cocokkan ini Sudah mulai banyak gempa Ust. Betul Itu tanda-tanda kiamat Tugas kita apa? Beramal Karena terus terang anak punya adik Berdua datang ke Ana. Dia datang Dia bertanya Dia mendengarkan sebuah ceramah yang mengatakan Kiamat ini kira-kira tinggal berapa tahun lagi Seperti itu Akhirnya anak punya adik Malas bekerja. Aduh, buat apa kita? Sudahlah kita salat saja ini. Tentang lagi, kiamat tuh. Tidak mau beramal. Padahal dalam Islam, Rasulullah SAW mengatakan, Ida Andai kata kiamat terjadi nih, bintang-bintang sudah berjatuhan. Dan matahari terbit dari arah barat. Dan kemudian gunung-gunung meletus, lautan menjadi api. Nabi SAW mengatakan, Ida sah. "Apabila ditiupkan sangkakala oleh Israfil dan terjadi kiamat, Wafiyadi ahadikum dan di tangan kalian, salah seorang kalian ada benih atau ada tunas yang hendak ditanamkan, hendaklah dia tanam." Padahal kiamat terjadinya ini sebuah isyarat kalau tugasnya kita itu beramal, bukan mencocok-cocokkan. Nanti umamanya nggak terjadi, akhirnya muncul lagi ustadz baru mencocok-cocokkan. Kayaknya iya yang dulu itu nggak pas, yang ini lebih pas sekarang. Allah <Glaluan>, Kita perlu hati-hati ingat dalam urusan hari kiamat itu tugas kita itu beramal bukan malah mencocok-cocokkan kejadiannya. Akan terjadi nanti di Medina itu pernah terjadi gunung meletus di Medina. Jadi gunung Merapi di Medina itu pada tahun 600-an kalau salah. 65 atau 56, mana lupa Itu orang-orang Madinah mulai yakin itu kiamat Karena tanda-tanda kiamat kata Rasulullah SAW Tidak akan terjadi kiamat sampai nanti di Jazirah Arab itu ada api yang menerangi onta-onta di Busro Di yang di Syams itu Dan itu terjadi pada tahun itu jadi terangnya malam hari dengan api yang ada di situ itu kelihatan jemaah unta Orang yakin kiamat sudah. Sekarang itu sudah lewat berapa tahun? Hampir 900 tahun dan belum kiamat. Tapi kiamat itu dekat. Nabi alaihi wasallam mengatakan bu Aku diutus dengan kiamat seperti ini. Dekat. Jadi kalau berkata berapa tahun lagi, wallahualam. Kita nggak perlu ngitung tahun. Ada yang tahu umurnya. Kan? Nah, apalagi kiamat. Maka ketika orang-orang bertanya kiamat kepada Nabi alaihi salatu Mereka bertanya kapan kiamat itu terjadi. Ini orang yang bertanya tentang kiamat kadang kala untuk apa sih bertanya? Nggak percaya sama kiamat? atau pertanyaannya pertanyaan orang yang yang ingin tahu padahal sudah tahu nggak ada yang tahu fi ma ila rabbika muntaha ilmunya itu cuma ada di sisi Allah tentang kiamat ila rabbika muntaha inna ma anta mundi tugasmu itu memberikan peringatan kepada orang yang takut dengan kiamat bukan mempermasalahkan tentang kapannya Kiah, berarti itu all my